jadi bisa nggak ya dia Assalamualaikum patuh jadi kita mau oh. challenge lagi Band gantian fold. tapi gantian kita mulai aja ya udah kelihatan kan langsung question ini berapa ini berapa? Sembilan. <laughs> Bisa nggak ya dia? Kayaknya. Kayaknya gue mungkin udah apa kali ya mukanya dia. Iya aja deh Udah belum ya? <laughs> Coba pegang. <laughs> ya kan? Eh lengket <laughs> semua nggak ya? Terus bedaknya mana? Oh iya aku uh. bere-bere banget ya oh, Masih iya. aman ini mama sih Kalau oh, masih bedak harus mancung ya? Tunggu bentar <laughs> Gua kasih pembatas <laughs> Ujung-ujungnya jari Iblan <laughs> Iya <tuk> <tuk> <tuk> emang ya jadi jadi mangap-mangap ya. Iya emang ya kan. Oh, uh, dason. Ah. Wow. Gimana tuh dia mukanya? <tuk> nah, <tuk> mana dia? <tibia? tuk> Semua sisi. <tuk> TV gue mah enak lah lu Gampang <tuk> <tuk> Gak juga sih guys Eh gue mau nge nih Eh gue minta kos gede dong Eh gue minta kos gede dong Yang tadi buat order Asik Nih, kita blend Methodnya sih uh, No comment Eh uh. <tuk> <tik> ngomongin apa nih kita? <tik> semoga mereka menyatu ya tuh satu deh kebleng <tik> <tik> paling susah nih alis alis. jadi langsung aja deh langsung gaser aja. ayo Aduh, kita pakai eyeshadow ya pak mana oh uh, gue blend nih ceritanya, mana ada tuh, blend deh. <laughs> <tuk> ya, ya kan? Kak Kris, matanya <tuk> <tuk> cuman ngeri. Ada, ada, ada. Soalnya, tau kayak kata gue, tangan lu tuh dingin, jadi enak diurus lulus, -lulus. Aduh. Udah nempel belum ya? Nggak tau <tuk> Mana nih? <tuk> Mana nih, kok belum nempel nih? Ne. <tuk> iya tau, udah tuh kayak jarumnya Kuasnya tuh kayak hilang gitu Iya, kuasnya kemana aduh, ya? Aduh, aduh Udah <tuk> <tuk> Bisa melek gak? Gua <tuk> Medi <laughs> Bisa Bisa deh <laughs> lu, lu ketawanya? Emang sedih banget Bagus kok ini kayak kayak filternya Toshiba Parasha. Nah, mari kita tunjukkan hasilnya kepada Ibu Sani. Satu, dua. Oh, oh, oh. Lep, tapi bulu matanya nempel di mata benar, benar di foto. Enggak kelihatan. Jadi ini loh kupu-kupu mata sama bilang kayak filternya. Yuki. Ya kan kayak filter Parasha filter. Ya. Bagus ya Allah, ini tapi mah. ini lipstik, <laughs> tapi lipstiknya terlalu ombre, tapi ombre ini mah lebih ke, ke blend. Inilah hasilnya. <laughs> Beneran loh enggak kelihatan. Iyalah. <laughs> Terima kasih yang udah nonton, subscribe, like, komen, sampai berjumpa di lain kesempatan.